My day to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only. I can't forget my heart won't let it rest but you keep on forgiving admit that i'm afraid if i let go of this pain am i completely betrayed Segi datang Maksudnya, kemana entender belum. Yeah Setelah tadi beberapa kali miss, akhirnya bisa poin, guys. Wah, dan ada satu lagi, guys. Dia baru datang. Ya Di sana, guys. Ya, alhamdulillah 3 poin. Luar biasa, cus kandos, guys! Akhirnya bisa poin. Tadi mohon maaf, pertama. Tadi, kurang sip. Kali ini bisa poin, oke, 30. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sobat nanti, kali ini saya hunting lagi ya. Masih seperti biasa, nyanggungnya di, di motor aja nih, guys. Karena uh, target di sini masih lumayan banyak ya, Jadi ada beberapa poin yang sudah kita shoot. Uh, dan oke, okay, terima kasih banyak yang sudah singgah di channel saya, yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sobat semua sehat-sehat ya, sukses selalu. Dan salam satu laras untuk sobat hunting semua dan sobat hunting terpukulnya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Oke, okay, mantap, kita saksikan selanjutnya. Oke, okay, let's go hunting. Salah satu dari kita ya oke okay, yes Door block. keo keo keo keo guys poin lagi guys mantap jiwa yee. oh ya ya ya ada salto salto guys alhamdulillah mant Oke okay, sobat rasa-rasa nantinya Sampai di sini dulu ya. Kita mau ambil poin dulu. Waktu juga udah sore nih. juga mendung. Oke, okay, kita ambil poin dulu ya, guys. Oke. Okay. poinnya ya guys ya Luar biasa Udah lima ekor Namanya rezeki kalau lagi mau ya begini Sebentar aja Dear okay. dodo-dodo sudah dapat Oke door blok 6 Jos masih Oke okay. sobat Tadi saya nyanggung dari sini ya Saya nyanggung dari sini Dan target yang saya sudah sekitaran situ aja dekat Sekitar jarak ya 25 meter kali ya Di sini masih banyak Masih banyak target depan sini masih banyak burung-burung mandar burung sintar waktu-waktu masih banyak oke saya serasa cukup sampai di sini dulu ya video kali ini nah ini hasil buruannya dan saya ditemani oleh ada bocil nih oke terima kasih banyak yang sudah menyaksikan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk uh, bikin video-video berikutnya ya oke guys terima kasih banyak Uh, dan sekarang saatnya saya mau pulang dulu nih cuacanya udah gelap sekali. Saat Oke okay, saatnya. Oke okay, guys saatnya mbak ya saatnya aku home waktunya I pulang sobat. Cuacanya udah mendung kebetulan spot tadi tidak terlalu jauh ya dari rumah paling sekitar 5 menit kita nah sampai Uy. Okay, alhamdulillah LA <laughs> Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah Oke okay, mantap Alhamdulillah sudah sampai di rumah Oke okay, teman-teman terima kasih banyak ya Yang sudah menyaksikan video saya Oke okay, warahmatullahi wabarakatuh salam buat setiap